Sama-sama, saya, barang, saya saw saw Uuu, Den, say, juga. Ya, sebentar, say, sebentar, semuanya kembali ya. Ini apa ya? sebentar ya. Ayat... Ayat, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah saya perlu. Sama-sama. Terima kasih. Sekarang kalian boleh pulang. Lain kali aku akan datang lagi ke sini. Terima, oh, terima kasih, terima kasih banyak, terima kasih sekali. Kasihan sekali, mereka. Yang kuherankan <tuh> mengapa tidak ada perhatian sama sekali dari Kanjeng Adipati? Dia <tuh> ya, paling tidak mempekerjakan mereka, atau mungkin apa sajalah supaya mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka, para pejabat, sibuk sendiri kali ya? <tuh> iya, seperti Kisnawa. Uangnya berlimpah. Kekayaannya minta ampun. <tuh> Dengan mudah dia bisa membeli apa saja, yang harganya selangit, hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di sisi lain, rakyatnya menderita.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 Untuk menyusul gurumu. Ke neraka. <tell> Okay. <laughs> 헤헤 <laughs> 헤헤헤. <laughs> <laughs>